Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Welcome back to my channel Faru Serditi Oke okay guys, kali ini kita akan meliput salah satu momen yang mana momen ini merupakan suatu tradisi budaya untuk agama katolik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terlebih khusus di desa Lurulun Momen ini merupakan Momen yang sangat penting di mana tepatnya tanggal 20 November merupakan hari raya besar Kristus Raja Semesta Alam dan penasaran seperti apa, tetap stay di video ini sampai selesai. secara universal umat katolik di seluruh dunia tepatnya pada tanggal 22 november tahun 2020 umat katolik merayakan hari raya kristus raja semesta alam namun di kabupaten kepulauan tanimbar pada khususnya sebelum mereka merayakan hari raya kristus raja semesta alam yang dipuncaki dengan perayaan ekaristik kudus di dalam gereja sebelum perayaan ekaristik kudus dilaksanakan ada sebuah tradisi budaya keagamaan khususnya bagi umat Katolik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, yang mana Arca Kristus Raja Semesta Alam akan diusung dan proses perarakan dimulai dari rukun kerukun dengan tujuan agar Arca Kristus Raja dapat secara langsung mengunjungi umat rukun yang ada di stasi Lerulun ini. Dan hal ini perlu untuk dilakukan karena kehadiran Arca Kristus Raja Semesta Alam yang hadir di tengah-tengah umatnya ini merupakan sebuah peristiwa iman yang mana peristiwa iman ini membawa atau mendatangkan kedamaian dan sukacita bagi umatnya khususnya bagi umat katolik yang ada di tanimbar ini dan terlebih khusus lagi bagi umat katolik yang ada di stasi lorolun ini guys di saat ini proses perarakan arca kristus raja semesta alam telah berjalan mulai dari ujung kampung lorulun menuju ke gereja Santo Petrus Paulus Lerulung Terima kasih. tradisi ini telah dilakukan sejak dahulu kala, di mana arca kristus raja semesta alam akan diusung dan diarahkan dari rumah ke rumah di dalam rukun, kemudian dari rukun ke rukun di dalam stasi dan setelah selesai dari stasi akan berlanjut ke paroki namun di saat ini proses perarakannya hanya sebatas di dalam stasi lorulum saja dan walaupun di saat ini covid-19 masih melanda negeri bumi duang lulat ini namun, itu bukan merupakan suatu tantangan bagi umat Katolik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya yang ada di Desa Lorulun ini, untuk melaksanakan penyembahan bagi arca Kristus Raja Semesta Alam. Dan di saat ini, umat Stasi Santo Petrus Paulus Lorun begitu antusias dalam proses perarakan arca Kristus Raja dari ujung Kampung Lorlun menuju ke Gereja Santo Petrus Paulus Lorulun. Sampai